Yang Allah gayat di dalam Quran, cerak benda tu adalah benda besar dan penting. Orang okay, apabila dia jadi pemimpin, dia kuat dan dia amanah, insya-Allah semua gapo-gapo hak dia retah, hak dia piping akan menjadi maju. Akan menjadi diredai oleh yang Allah Taala. Tapi kalalah sekiranya tak ada hak mana-mana sa, so, ada kuat tak ada amanah, tak ada, ada amanah tak ada kuat, maka boleh jadi bokprong dari beberapa han dari hal pemerintah pentadbiran dan sebagainya. Ani kita berhajat kepada orang-orang pasal ni orang yang bersifat cekap dan amanah kuat dan amin. اللهم اعذِب اللَّهِ مكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان يحجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Ayat 26 sampai surah Al-Qasas. <coughs> Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, yaitunya anak Nabi Syuhi. Yang hok jadi kakak Dia ada dua beradik Hok kakak itulah Dia ajak Nabi Musa hok Duduk di bawah pokok kayu Bila siapa mari ke Umuh Nabi Syed Nabi Musa pun duduk Bari-bari Raya So-so-so Renrau dia Halpah-lepah Mari dah Siapa ke dia Mari siapa ke umuh Nabi Syed jadi, ketika Nabi Syu'id royak kepada anak tina dia katanya, Munggi ajaklah Musa, ataupun munggi ajaklah orang jatuh, yang tolong ke arah air, yang duduk situ. Mari. Nak ambil dia jadi orang kerja. Ataupun nak upah dia jadi orang kerja. Nabi Syu'aib gayak lagu tu kepada anak tina dia. Etimo. Mengi ajak ni. orang jantan. Ha uai kepada kambing pagi tadi. Nak upah dia ataupun nak bui Dia ni jadi orang kerja kita. Jadi anak tina Nabi Syu'aib ni dia gamar hanya sekadar tu Tapi Nabi Syu'aib dia seorang nabi. Dia lebih gamanya katanya orang jantan ni kalau sekira dia bermanfaat dan berfaedah kepada kita akan jadi lebih pada nak upah. Nak duit-duit lagi. Alhamdulillah apabila Nabi Musa duk di umuh Nabi Syuaib kecek royak so so so so so so anak dia royak ayah ayah royak katanya nak ambil orang ni jadi orang kerja kita nak upah dia. Ambil lah. Boleh dia pegawai kambing kita. gitulah. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahir mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Jadi, saya manjirlah ke cik hubungnya dengan kuat dan beramanah. Lepas tu kias dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun raya di dalam Kesoh yang sudah pun kita belajar adalah juzuk yang ke tiga belah lagi. Nabi Yusuf katanya Ini hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai jaga perbendah re'i negara ataupun kelang pendin. Dan aku pandai bijak. Alhamdulillah. Tengok nota kaki 1310. Pertolongi mengambil air dan memberi minum binatang ternak. Perempuan-perempuan itu juga sifat-sifat kuat gagah. Cekap dan sopan, sopan santunnya menyebabkan salah seorang dari perempuan muda yang berdua itu meminta kepada ayahnya mengambil Musa bekerja membantu mereka. Kerana ia mempunyai sifat-sifat yang dapat menjayakan sesuatu kerja iaitu cekap dan amanah. Nah, tu. Maknanya, cekap ni maknanya panggil Wong Wai Cepat gotu, maknanya gaguh Buat hijau, gapa-gapa Dare dengan masa Lepas tu beramanah Alhamdulillah Kita pun nak Sangkong kita lagi ni Sangkong kita Dan setiap tepat Atas muka dunia ni Nak kepada orang yang kuat dan beramanah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 diridai oleh Allah Taala. Tapi kalalah sekiranya tak ada hak mana-mana so ada kuat tak ada amanah, tak ada ada amanah tak ada kuat, maka boleh jadi bokprong dari ada beberapa han dan ada pemerintah pentadbiran dan sebagainya. Ani kita berhajat kepada orang-orang pasal -orang ni, orang yang bersifat cekap dan amanah, kuat dan amin. Dari setiap masyarakat Bila dengar macam tu anak Nabi Syu'aib rayak kepada Nabi rayak kepada ayah dia. Ayah, upahlah orang ni, ambil lah dia sebagai orang pekerja. Nabi Syu'aib dia tengoklah mu kelakuan Nabi Musa. Ni nak rayak katanya, doi tua pai, ayo ge tua ni dah dia perhati kelakuan orang-orang muda. Dia tengok eh budak ni ataupun budak jantan ni nampak munasabahnya jadi menatu aku. Haning kalau kita tengok setengah-setengah orang -setengah sapak kah hari ning babo-babo tok guru tok guru dia tengok anak murid dia anak murid mana hak pasal boleh tupai ilmu pun boleh kira nampak boleh gati babo buat go buat ga ni ha tu jalan dah babo dia ambil jadi anak jadi apa dia ya? jadi anak murid dia ambil jadi natu pakai wayak terus teres lalu mung tak sagik duk mana pakai duk sini lalu ha tu Kadang-kadang mula-mula tu duduk kecek Mung aku, mung aku, lama-lama pak tu Mari, Baba pasal nak harap dah ni ha. Lalu nama diri pun Diri, diri kena duduk sini dah ni Anak Baba pun besar dah ha. Lepas tu, Baba pun tua dah Sikit lagi kena mati ha, Diri, cip tu leca pondok ni Ha tu begitulah, cuba kita gambar Pondok mana-mana, zami-zami dulu Sampai hari ni pun, lagu tu lah Lebih pereh Supaya juga dengan orang-orang yang ada kacakan, kacakan, kacakan Kalau misal katanya anak jatih dia sendiri, anak tina dia sendiri boleh santai Alhamdulillah Hal ini sangat-sangat berhajat kepada anak tu sendiri Gerti, kacakan orang tua dia, kacakan orang tua dia Apa orang tua dia di buat? Jangan anak di suku Pak ini, Masya Allah, kacakan Dik, duduk atas meja Sapa ke di rumah tu duk nulis jugak go tu go tu ni go anak dak main sataka dak tahu tak ada keu kong langsung ngau ngau tua hatu Allah alam anak mana minat tak minat nak nak gapan nak ubung khijau ger tua dia semula Allahu aknam tapi semua ni kena mewarisi maknanya orang tua dia kena taithot ilmu pengalaman mula-mula sekali kepada anak dia sama ada anak lelaki atau anak perempuan tapi kalau sekiranya nampak katanya eh anak jantan tak ada pakan sorah habuk we. Ada anak tino. Anak tino pun boleh jadi tak pandai anak berihan. Ha nilah setengah-setengah orang dia kena kira-kira pasal -kira. anak tino dia nikah dengan orang hak boleh mari santai kicakan itulah Nabi Syu'aib dia gayat. Qala inni uridu an ungkihaka Rakyat kepada Nabi Musa betul-betul lalu. Ketika tu Nabi Musa umur 30 tahun. Umur 30. Pendapat ulama kebanyakan rakyat katanya, Tuhir tak latik. Orang jadi rasul belong pada umur 40. Sebab tu Nabi-Nabi dulu, Dia umur panjang. Yeah. Duk dalam tahun 9 itu, Masya Allah. Lama. Setengah-setengah rasul umur 700 tahun. Pak cuba kita gambarkan katanya lepas pada ya umur 40 ke boleh jadi jadi rasul tu umur 150 umur 240 misal pas tu nak boleh siapa mati uh khijaw siang malam siang malam tu dakwah manusia tulah hak Allah ayat surah dalam Al-Quran orang yang umur banyak iaitu nabi nuh alaihi salam iaitu nya arsalna nuhan ila qaumihi Sesungguhnya kami hattah Nuh ataupun latih Nuh kepada kaum dia. Fadabi Maka Nabi Nuh duduk sekali dengan puak dia, dengan kaum dia ni. Sembilia ratuh lima puluh tahun. Kalau kita terjemuh. Illa al-fasanatin illa khamsina'ama seribu tahun kecuali lima puluh. Maknanya seribu tahun lup lima puluh. Jadinya sembilan ratuh lima puluh. Lama Nabi Nuh duduk. Sekali dengan kaum dia. Ba' Allah, rayaq sah, sah, sah, siyam ala, Begitulah juga kita klik kepada ayat ni. Nabi Musa masa tu, umur 30. Nabi Syu'id, orang nak jadi, tok tua dia tu. wayak betul-betul lalu lah. Bapak perempuan itu berkata kepada Musa, Aku hendak mengahwinkan Mengahwinkanmu Dengan salah seorang so Dari dua anak perempuanku ini Raya oh, betul, betul kepada Nabi Musa Aku nak wimung menikah Dengan Seorang so Daripada anak aku tina dua orang Ulama pun Raya oh, Katanya Anak Tino Nabi Musa Anak Tino Nabi Syu'id Hagi ajak Nabi Musa teka duduk di bawah teduh Pohon kayu tu lah Itu dah Jadi bining dia Sebab Nabi Musa tengok dah Dia mari pun mari pasal malu-malu Ayat katanya Gilah rumah Dia pasal malu okay, tino. Mari gilah rumah Ayah Nak ajak Nak, nak, nak, nak, nak, nak temung uh, nak, nak jumpa patut ada nak upah sikit ni sagu hati ha demo tolong karang air pagi tadi ko kambing kawe hang kitalah ni nak ayat katanya pentingnyo kayo apa saya ni nah kita jadi panjen saya kecek ni kita nak cari orang nak jadi menantu ni terutamanya menantu jantan tu kena piki pithan kita ada anak tino perro perro perro perro ceraklah kita kena bui kepada orang hok bejuju nak ambil anak tino kita, lepas pada kita, akak nikah, ya. nak, apa, goyak, katanya, kita wir anak tino kita, kepada orang jatah, seorang, melalui nikah, Cik, katanya, kita serah, semua hidup anak tino kita, kepada orang jatah tu, kalau saya dulu, seorang, tabi'in, namanya, Sa'id, bin Musayyab dia sendiri akak nikah anak tina dia dia berkhutbah kepada awam natu dia dia rakyat katanya ayah ni nak bersih kepada natu ni tu dia bawa lah anak ayah pergi ke syurga ayah pera dah pera daripada umur satu hari sampai ke hari ni Jangan bawa anak ayah masuk ke negara Tolong bawa dia Supaya bahagia dunia Sampai ke akhirat Alhamdulillah nok nak ni Nak nak orang ada anak tino Pratana penyang ying Nak Anak tino dia Boleh kepada orang berjuru, orang soleh Orang yang rajin khijau, bertanggungjawab Rajin amat ibadat. Tapi sami-sami lah ni masya-Allah. Teruk. Budak-budak jantan lah ni, lekat ubat, mabuk, kaya, lobe, tak khijo, kasar dengan mak pok, tak mengaji, khop suud, doa tahor jantan hok pasang, tak ada bertanggungjawab. Pas apa nak uhi anak tina dia kepada? Orang-orang jantan pasang itu. Anilah danlahสังคม kita setiap oranglah pakak boleh fikir sendiri saya rakyat ni benar kau banyakkan semua orang tahu belakak dah cuma mari cuik-cuik gosok gosok eh. katanya kita pun kena jadi milih gitu orang nak jadi awek menantu kita menantu kita kadang-kadang kita ada anak jantan tapi tak ada arah yang hidup kenal tino kau pasang tak tak tahu mano nampak comel saja tapi hak perangai Allah teruk itu gitulah Kita nak Orang-orang muda Jadi pakak jadi orang berjuru pakak jadi orang baik pakak jadi orang yang Ada kena faham Ngaji Sungguh <coughs> Dia rupa parah Tak ada deplet Rupa parah Siapa kenil lagu mana Hitel, kelabu uh, Merah, putih Ikut leuter Tapi naknya jadi orang soleh Sebab itulah Orang-orang soleh ni penting dalam kehidupan Setiap orang Lelaki dan perempuan Anak Nabi Syu'id pun Yang Lagu tu Cik katanya Dia tanya hanya selapih Tapi Nabi Syu'id fikir Lebih daripada selapih Dua lapih Tiga lapih Sebab tu Yang kepada Nabi Musa Aku nak wimu menikah Dengan salah seorang Daripada anak tina aku Kalau kaya cik bahasa kapur mudah-mudah Mu nak pilih hak mana Mu raya Nak hak kakak kau Nak hak hadik Haa tu kita nah, pilih mana-mana okay. Dengan syarat bahawa Engkau bekerja denganku Selama delapan tahun Baca mulai lah Dalam pimpinan Ar-Rahman tu Baca selama situ Kalau okay. duduk buka pimpinan Ar-Rahman Dia tulis sing leming Jangan baca selama Banyak Dalam pimpinan Ar-Rahman ni Eja'e dalam bahasa Jawi dia Bahasa lama Nah. Selama delapan tahun Di Delapan tahun pun baca juga Dalam pada itu Jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun Maka yang demikian adalah Itu adalah dari kerelaanmu sendiri Tu Nabi Syu'ib wayak Duk sini dulu boleh lapar tahun Dalam Kro'ay dia katanya Thamaniyah hijaj Thamaniyah hijaj artinya Lepas kali haji. Dia orang zaman dulu, dia percami pasang haji-haji. Supaya dengan orang-orang Melayu kita, eh, naik umum ni, ni tiga kali ngete lah ni. Berapa tiga kali ngete? Maknanya, tiga kali lah. Duk turun dalam benda tu. Duk ngete, tahun, dua tahun, tiga tahun. Ha, aku naik umum ni, jala tiga kali ngete lah. Ha, tu jala dah tu. Bermaksudnya 3 tahun ya hijaj. hijaj artinya haj Iaitunya haji Haji banyak-banyak kali Ia panggil hijaj Itulah Nabi Syu'id wayak kepada Nabi Musa Aku nak wimu duduk sini Kalau boleh, duduk dulu 8 tahun Tapi kalau sekiranya nak duduk Sampai 10 tahun Ini suka relamu sendiri Alhamdulillah ahli tafsir raya katanya Nabi Musa duduk di rumah Nabi Syu'id Sporto Town. Tolok cara-cara-cara kami todok mananya? Nabi Syuaib pun dok taitot ilmu, royak pengalaman go tu go ningatin sedangkan waktu tu Nabi Musa tak jadi rasul lagi. Jadi menatu Nabi Syuaib. Patu dia bunyi tukak. Ha ni sin apa ni? Silsilah tima ti pai tukak Nabi Musa ni adalah dia boleh daripada Nabi Syuaib. aku akuwi tukak kepada Bunghe Musa untuk cara kami beri utam kenapa? kena ada awut macam kai Alhamdulillah Nabi Musa pun duduk situ 10 tahun tak ada ngepek, tak ada apa sebab dia janji siap dah lepas tu ada perkataan masa nak habis dah perkataan yang akhir sekali duduk di ayat 28 Nabi Musa dan Nabi Shu'i sebut Wallahu ala ma naqul wakim maknanya tuher lah jadi saksi gapa yang kita keceh sebab tu orang-orang arak kan. kalau dia, dia janji gapa-gapa yang pesan tak ada tulis tak ada kena tulis katanya mau nak mari esok kau mau nak bayar kau gapa, gapa. dia tak ada tulis maka dia sebut dengan mulut wallahu ala ma naqulu wakil ataupun wallahu ala ma naqulu syahid tu orang arak ya kira katanya supah dengan dia pukmat kita dengan dia dengan supah yang ada di dalam Supo dengan ayat-ayat ni. Allah lah akan jadi saksi benda orang kita keceh ni. Walaupun tak ada tulis. Tak ada siapa. Tolong dengar dalam majlis ni. Tapi mengaku ingat molek. Kita supoh dah. Haa tu. Supoh dengan ayat kerajaan. InsyaAllah lah. Cerita ni saya akan baca lagi kepada kita. Uleh semula ayat yang ke-27. Dan seterusnya. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh.